Waspadai EURUSD sedang tertahan di area support. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan Euro EURUSD terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan ke sekitar area support. Perhatikan!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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.18349, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.18746. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081